Buat sekolah Ya pilih aja om Mau beli apa dek? Ayah beli ini nah. ya Yang mana? Gak beli sih Coba tengok Satu aja ha? Ambil lah satu lagi ah, ada kain. Atau dua lagi gak apa-apa Nah ambil satu lagi Gak apa-apa Buat sekolah kan? Nah ambil satu lagi Ayah Mau yang mana? Hmm, ini Buku Oh, coba tengok tengoknya? Tengok dulu bukunya. Hmm, buku tulisnya. Park mau berapa bukunya? Dua. Hah, dua? Dua. Dua biji gitu. Sedikitnya sikit <tuk> on yang banyak, banyak lah nah. Apa yang sedikit-sedikit? Nah, satu lagi nih ya. Dah kamu sekolah gini? Dah, <tuk> <Hey, yay! tuk> taruh sana. Taruh tasnya ke tantenya sana. Uh. Ayo, cepat. Nah, gitu. Ya. Kalau belanja tuh banyak banyak kayak gini. Ya kan, Bu, ya? Huh? Gak apa-apa ya, kami belanja banyak belanjanya ya? nggak apa-apa. <laughs> Oke. Kalian mau beli apa lagi? Uh, mainan. Mainan lho, kok mainan? Enggak, enggak mainan. Main. Penanya dulu. Penanya belum ada. Ini kan udah ada buku. Iya. Oh. Ini ada pewarna. Penanya mana? Ayo. Ayah, Baca. mau ini ya. Ya, ambillah. Berapa? Dua. Ya udah ambil lah, ambil lah, ambil, ambil. Uh, ya. nah, iya. ambil lah, habis, ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, semua lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, lagi lah, ambil lah, ambil lah, ambil mau mau beli tas uh. ya tunggu dulu sih, dulu. Ya, tanya dulu. mau ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil lah, ambil eh ini nih bagus kayaknya lo Hai Kayak mau iya kalian mau tak? mau nah ini tengok nih, bagus tasnya kan? boleh semua aja nah ini, pas mau? Tapi <Gül Explore> nah ini satu habis nah ini buat Paris, satu tas mau juga kan? oke okay. Kalian yang ini mau? enggak, cewek hahahaha bagus loh hahaha udah mau ya gini? oke udah, aku ngomong kita balikin nih, tas lagi ya Ayah, penghapus Penghapus, sana Ayah Ya, ambillah Semua Nah, ambillah semua Nah, tanggal sana, Fis okay. Baik semua di-pack Mau? Ya, ambillah Ambil yang banyak Biar gak cepat habis Semuanya? Semuanya boleh, ha? sama, sama tempat-tempatnya Ya, sama tempatnya. Oh. Nah, bawah. Tahu situ nanti biar tante yang hitung nanti berapa semua habisnya. Oke. Okay. Okay. Mau beli apa lagi? Mainan. Mainan. Mainan. Mainan. Okay. Mana mainannya? Ini. Bong. Wow. Mana? ayah squishy aja yang dibeli. Squishy. Mau berapa? tiga hmm, ambillah. Satu. Mau lagi. Hah? Mana lagi? Tunggu, sini ayang Tidak, Ambil ya. Oh, Tidak. yang mana? Oh, ini satu ini. Ini yang pink. Yang mau yang pink? Enggak. Hah? Enggak. Enggak mau yang pink. Oh, ya udah. Berarti yang ini. Oke. Okay. Bu, ini aja. Sudah, ini aja. Iya, oke. Okay. Mau oh, bisa sekali. Hai, oke udah hai, hai, totalnya berapa semuanya Bu? totalnya semua 650000 Hah? cuma 650000 aja? wow, murah banget huh? eh, <laughs> kalau nggak sekalian yang jualnya, jualnya aja lah Bu, dihitung biar kami bungkus bawa pulang, gimana? ya, <laughs> ya Bu, makasih ya Bu ya ya sama-sama oh. pulang terima kasih ,gent. ya sama-sama Belanja di sini aja yuk ya. Ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum om Waalaikumsalam Iya Iya mau beli apa? Ini om Anak-anak ada yang mau dicari katanya Iya bu silahkan dipilih aja Karena mau beli apa sih sebenarnya? Mau beli apa bis? Kita mau beli ini yang bagus Oh yang ini Berapa harganya? Rp50.000 rp ribu. Ribu. Ih mahal banget oh, Ih kemahalan buka. ini Janganlah Kalau oh, ini rp lima Ih masih mahal juga Ini nah, aja Ini aja Bagus tuh Bagus ini Mulai bagus ya. yang ini aja bagus kantung oh. murah bagus Cuyet. Cuyet. bagus Cuyet. Nah, udah ini aja yuk bayar kasih ya itu Paris mau beli apa hmm, ah. tip tiket yang mana? yang ini uh. yang ini Ma <tik> mahal mahal ini ini aja ya itu gak baca Hah? siapa aja, sorry yang ini aja ya? oh, nggak mau Ih, eh, nggak apa-apa loh, udahlah yang ini aja, tuh. satu aja Om, Se selembar aja Om ya, boleh kan Om, selembar? berapa sih Om, selembar? 500 kan? apa pula 500? seribu satu itu loh Bu oh, biasa no. 500 ini, ini aja ya kan? seribu Ya udah lah, Om, satu aja, cukup lah ini sebulan. Sudah, <tuk> <tuk> semua ada poinnya. Warna. Warna, ah. warna di sebelah mana, Om? Sebelah sana, Bu. warnanya? Ini, hmm, yang mana? Hmm. Ini. Eh, coba Bunda teh dulu. Hah? Mahal kali. Huh? Ini juga. Ih, jangan di <tuk> sini enggak jangan yang ini, jangan yang ini, ini kan tidak ada kopinya. enggak, enggak ini kemahalan yang ini aja, yang ini, hmm. ini, yang ini aja ya satu untuk berdua ya. enggak, enggak ini aja nggak apa-apa bagi dua nanti kalian. ayo, ayo bayar yuk, bayar. Udah, ini tidak, aja. tidak halus. tidak, tidak, tidak, tidak. Udah, ini aja om. Oke ditunggu ya bu biar saya hitung dulu kayaknya banyak belanjanya ini 8.000 ditambah 7.000 15 tambah 1.000 jadinya 16.000 semuanya ibu Ya Om ini uangnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hah? Cuma 12.000 aduh ini bisa nggak Om setengah aja Om Brand. bisa lah Om ya setengah aja kan. Yang warnanya kami pilih ya kan. Warna <laughs> warna ini aja yang kami beli Om boleh ya Om ya. Nggak bisa lah Bu. Ini kan langsung kayak gini beli ya segini. Mana bisa setengah kayak gini. Ada ada aja ibu ini loh. Masih beli setengah kayak gini. Nggak boleh gitu lah Bu. Ya udah lah Om. Nanti kurangnya diantar lagi Om. Soalnya capek kami bolak-balik nanti sekalian ya Om ya. Ya udah nggak apa-apa. Bawa, Bawa aja dulu. plastik lah om, mentang-mentang utang nggak dikasih plastik om kurang belanjaan kami oh iya maaf butuh plastik ya huh? yang tadi gak butuh plastiknya loh kasih yang ini nggak apa-apa ya yang bekas ya plastiknya gak apa-apa lah -apa, om, yang penting nggak bekas kotor <tik> nah nih, kasih ya Terima kasih, ayo nak kita pulang. Udah banyak nih belanjaan kita, ayo pulang.